Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang gemini di bulan Maret tahun 2021 Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang gemini di bulan Maret tahun 2021 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang gemini di bulan Maret tahun 2021 Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu support energi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 Secara umum es esopsod itu diartikan awal mula permulaan ingin mencoba hal yang baru, ingin memulai hal yang baru, ingin menata kembali dan ingin meniti kembali kesehatannya di bulan Maret tahun 2021. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Gemini di bulan Maret tahun 2021 kesehatannya berada di posisi ingin menata kembali kesehatan, ingin menjaga kembali kesehatannya yang dimana sebelumnya seorang Gemini mendapatkan kesehatan yang menurun. Dan disini juga menggambarkan bahwasanya seorang Gemini akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021 dengan menjaga kestabilan tubuh dan menjaga stamina nya. dan untuk support energinya adalah naik of Pentacle Secara umumnya kenaik of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan seseorang yang lebih dekat dengan seorang Gemini dan di sini menggambarkan seorang gemini menjaga kestabilan tubuh, menjaga stamina lebih bagus untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021 dengan dukungan dari seorang pasangan, orang terdekat serta saudara gemini sendiri. Dan itu kartu kesimpulannya adalah di devil. Secara umumnya di devil itu diartikan keterikatan yang membelenggu, keterikatan hati, keterikatan batin. Dan jika kartu di detail, kita gabungkan dengan kesehatan seorang Gemini disini menggambarkan ikatan hati, ikatan batin antara seorang Gemini bersama seorang pasangan sangatlah bermanfaat dan berguna kepada seorang Gemini untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk kartu keuangannya adalah Ace of Pentacle Secara umumnya, Ace of Pentacle itu diartikan awal mula permulaan, ingin memulai, ingin mencoba, yang baru, ingin mencoba. Sesuatu yang baru di dalam kehidupan di sini menggambarkan keuangan seorang Gemini di bulan Maret tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini ada beberapa prediksi yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan menata kembali keuangannya mengkontrol pengeluaran pendapatan yang berdampak positif kepada kehidupan serta keuangan seorang Gemini sendiri. Dan di sini ada prediksi yang lain yang dimana di sini menggambarkan. Seorang Gemini akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana hasilnya sangat berdampak positif kepada keuangan seorang Gemini dan kehidupannya di bulan Maret tahun 2021. Dan di sini ada juga prediksi lain bahwasanya usaha yang baru akan dilakukan oleh seorang Gemini untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan Seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang sudah dewasa Dan dalam kategori ini Seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri Dan di sini menggambarkan Seorang Gemini akan memulai mengkontrol Keuangannya di bulan Maret tahun 2021 Yang sangat berdampak positif kepada keuangan Dan seorang Gemini akan mencoba hal yang baru Di dalam kategori pekerjaan Untuk mendapatkan sebuah keuangan yang lebih bagus Yang dimana di sini Seorang sahabat rekan akan memberikan Sebuah masukan kepada seorang Gemini untuk meningkatkan keuangan di bulan Maret tahun 2021. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang orang tua Gemini akan memberikan masukan kepada seorang Gemini. Untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan jika kita gabungkan kartu di Devil dengan keuangan seorang Gemini di sini menggambarkan. Ikatan hati, ikatan batin antara seorang Gemini bersama orang tua sangatlah berpengaruh kepada seorang Gemini. Untuk mengkontrol dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021. Dan tukar kartu Pekerjaannya adalah dua ataupun dua tongkat. Secara umum, dua itu diartikan dua tindakan, satu lakukan dan satu tinggalkan. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus ataupun mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Dan di sini menggambarkan tukar pekerjaan seorang gemini. Seorang gemini akan melakukan sebuah usaha yang dimana mana di sini seorang gemini akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus yang berdampak positif kepada kehidupan. Dan disini seorang Gemini akan memilih satu pekerjaan yang berdampak positif kepada kehidupan. Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Gemini akan membuka usaha yang baru. Yang dimana sini didukung dengan kartu Ace of Pentacles. Yang mendukung sebuah usaha seorang Gemini untuk mendapatkan keuangan kehidupan serta karir yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021. Dan support energinya adalah King of Swords. Secara umumnya, King Oxford itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang orang tua, seorang orang terdekat Gemini, merupakan sosok seseorang yang sangat berpengaruh, yang memberikan masukan kepada seorang Gemini untuk mendapatkan kehidupan karir yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021. Dan jika kartu di itu kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Gemini, di sini menggambarkan ikatan hati seorang orang tua merupakan suatu penyemangat kepada seorang gemini untuk bangkit dan mendapatkan karir kehidupan serta keuangan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021 dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Ace of Cup ataupun satu piala secara umum Ace of Cup itu diartikan awal mula permulaan ingin mencoba hal yang baru ingin mendapatkan hal yang baru di dalam kategori hubungan asmara dan di sini menggambarkan kepada hubungan asmara seorang Gemini yang sedang single seorang Gemini akan mendapatkan sebuah pujaan hati mendapatkan tambatan hati dan menentukan pilihannya untuk memulai hubungan asmara yang lebih bahagia lebih harmonis di bulan Maret tahun 2021 dan kepada seorang Gemini yang sudah berpasangan seorang Gemini yang sudah berpasangan akan menata kembali hubungan asmaranya bersama pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan di dalam kategori hubungan asmara dan Seorang pasangan di sini akan memberikan respon yang positif kepada seorang Gemini di dalam hal ataupun di dalam tindakan seorang Gemini di dalam kategori hubungan asmara dan untuk sebuah energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang Gemini akan menata kembali hubungannya bersama pasangan di mana di sini seorang pasangan akan memberikan respon yang positif. Untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Maret tahun 2021, dan di sini seorang Gemini yang sedang single akan mendapatkan pujaan hati di bulan Maret yang disimbolkan dengan Queen of Cups, yang dimana di sini seorang Gemini bersama seorang pasangan akan mempunyai tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Maret tahun 2021, dan jika kartu devil kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Gemini di sini menggambarkan Ikatan hati, ikatan batin antara seorang Gemini bersama pasangan sangat darat sehingga di sini mereka sama-sama mendukung serta mensupport untuk mendapatkan keharmonisan, kebahagiaan, hubungan asmara di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini di bulan Maret tahun 2021 itu berada di angka 1, 11, 12, 21, dan 18.